Cuplikan mencari jalan keluar. Ya, alhamdulillah. Ke sana apa ke sini ya? Oh ya ke sana. Ya teman-teman akhirnya sampai juga nih, ketemu juga jalan keluarnya nih. Kemayang tadi tersesat ya di koridor parkir Taman Anggrek Residence. Ya ini saya lagi jalan. Ya alhamdulillah ya sudah ketemu jalan nih. Ya. ketemu jalan. Tuh ini nih. Kalau ke sana kalau ke arah sana ke taman anggreknya ya. cek 9 miliar 2 miliar 3 miliar 4 miliar 5 miliar 6 miliar 7 miliar 8 miliar 9 miliar 10 miliar semoga yang nonton channel ini yang nonton full tanpa skip uangnya ditambah oleh Allah Subhanahu taala 10 miliar amin ya rabbal cek cek semiliar dua miliar satu satu satu kapan kayaknya teman-teman ini saya lagi tersesat nih di koridor parkir ya di bawah di bawah tanah nih di taman anggrek residence mana ya ke sana ya oh iya ke sana dari tadi teman-teman saya muter-muter lumayan melelahkan ya oke oh, iya, teman-teman eh, jangan lupa ya like nya ya video ini komentar isi komentar di bawah ini juga setelah video ini selesai kunjungi pula ya video komen, para komentar ya yang meninggalkan komentar di video ini karena dengan meninggalkan komentar di video ini channel video Anda ada kemungkinan dikunjungi dan ditonton videonya juga teman-teman nah ini saya sedang ke atas lumayan teman-teman ya capek juga nih ke kiri, apa kanan ya? Kayaknya sepertinya ke kiri nih. Ke kiri ya, sana. Oh iya, sana ya. Kalau ke sana, oh bukan ya. Kalau ke sana, mau ke tempat ke lobbynya ya. Jadi, saya kita ke sana aja dah. Uh, lumayan, teman-teman tadi di basement itu agak udaranya kurang begitu. Ya, mungkin karena ngos-ngosan ya, saya jalannya ya. Nyari jalan keluarnya, ya, alhamdulillah sudah ketemu ya teman-teman ya jadi kalau ya bengkar tempat di sini ya teman di tempat di BSW ini saya baru kali ini ya jalan kaki ya cari keluarnya yang bingung ini nah kalau ke sana ini ke ujung sana itu kita taman ke sebelah kiri ya teman-teman. Sampai di video berikutnya teman-teman jangan lupa jangan bosan nonton video saya sebab yang nonton video saya full tanpa skip saya doain uangnya ditambah 10 miliar amin ya robbal alamin